halo guys baik lagi bersama gua Wirman di channel gitar yang sekarang lagi-lagi mau -lagi main gitar kenapa karena sekarang kita akan melakukan konten deep talk di mana kita akan membuat suatu topik yang tabu suatu topik yang tidak tidak sering diperbincangkan sama orang di mana topik kali ini adalah can money buy happiness Topik ini sudah gue bahas sebenarnya di TikTok ya Gue pernah update TikTok dengan menjawab pertanyaan ini Dan gue jawab tidak Can, Money cannot buy happiness Alasannya kenapa? Karena kita nggak bisa datang ke pasar buat beli kebahagiaan Bang, nih gue ada duit, gue mau beli kebahagiaan gitu nggak ada Gitu ya Semua pasti beli barang dulu atau beli jasa dulu Terus gue tutup videonya tersebut dengan kesimpulan berupa seperti ini Uang hanya bisa membuat kita beli sesuatu yang kita anggap itu bisa mendatangkan kebahagiaan Jadi bisa jadi uang yang lu pakai ini Saat lu beli sesuatu, barang ataupun jasa Bisa mendatangkan kebahagiaan Bisa tidak mendatangkan kebahagiaan Jadi menurut gue money cannot buy happiness Cuman banyak orang di update yang di tiktok itu Banyak yang komen gitu ya Ada yang setuju, ada yang gak setuju Yang gak setuju sih gak masalah buat gue ya Emang karena pendapat kita beda-beda tuh wajar aja Yang gue sedihin adalah orang yang gak ngerti Tapi komen gitu loh Kenapa banyak orang yang gue bilang gak ngerti? Karena komennya seperti ini. Bang, kalau misalnya gue punya duit ya gue pasti bisa bahagia dong bang. Gue gak bahagia sekarang. Kenapa? Karena gue miskin. Loh, bukan itu maksud gue gitu loh. Bang, lu bisa bahagia kenapa? Karena lu tuh orang kaya. lu bisa ngomong kayak gini karena lo orang kaya bang. Woi, anjing. Dalam hati gue. Gue gak kaya anjing. <laughs> gak ada yang tahu sebenernya. Gue juga gak ngasih tahu ke orang sih. Kalau gue, eh, gue kaya nih atau eh, gue miskin nih. Enggak. Cuman lo langsung berasumsi kalau gue bisa bilang gitu karena gue orang kaya. Faktanya, gue gak kaya, dan faktanya juga gue gak setuju sama money can buy happiness anjing Orang miskin kayak gue pun setuju gitu loh Terus ada lagi juga yang komen lebih kocak anjing Bang, gue lebih setuju atau gue lebih pilih gue sedih di Mercedes misalnya atau di BMW daripada gue sedih di Avanza atau Delman misalnya Woi bukan itu poinnya anjing, lu sedih-sedih aja lu mau di Mercedes, mau di Delman atau lu berdiri di jalan juga kalau sedih ya sedih gitu loh Terus money lu itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Mercedes aja nggak bikin lu bahagia, anjing. Bukannya itu poin gua yang... <guk> Bukannya... Itulah yang bikin gue tepok jidat, gitu. Kalau disuruh milih gua mah gak mau sedih, anjing. Mau di Mercedes, kayaknya mau di mana, kayak gue juga gak mau sedih. Itu kebahagiaannya. Itu yang ngebuat gua bahagia dan bukan duit, gitu loh. Karena gua bisa bahagia tanpa duit, intinya itu. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Wah, Wirman sombong. Dia oh, apa, bisa bahagia tanpa duit. Bukan itu, cow. Kenapa ya? Orang nih suka... <guluh> Ini gue jelasin, kenapa gue bisa bilang kayak gitu. Nah, ya, sekarang gue akan pindahin, sekarang layar tuh ke layar PC gue, biar gue jelasin di sana aja. Nah, sekarang kita sudah ada di PC ya, layar gue sudah menunjukkan aplikasi bernama Paint. <laughs> kenapa gue pake Paint? Karena ini kayaknya lebih gampang gue pakai. Pertama-tama kita harus nulis dulu identifikasi masalah kita ya. Identifikasi masalah adalah awal dimana kita gak akan ngebahas sesuatu. Yaitu Ken. Gede semua deh. Ken, money, buy. What the fuck is this, bro? Sorry, sorry, sorry. Can money buy happiness? Tanda tanya. Ini adalah pertanyaan besar untuk masalah kita kali ini. Ini adalah identifikasi masalah. Nah, pertanyaannya adalah setelah identifikasi masalah itu apa? Ya, kita bikin hipotesis dulu. Ada dua hipotesis yang bisa kita uh, dapatkan dari pertanyaan di atas. Yaitu, H0 atau uh, bisa dibilang hipotesis O gitu ya. Money Can not eh, can buy happiness. Ini adalah uh, apa namanya pernyataan yang orang-orang banyak setujui gitu ya. Money can buy happiness. Lalu selanjutnya ada pertanyaan alternatifnya atau uh, hipotesis alternatif. Kalau misalnya HO-nya salah, artinya HA nih yang benar. Apa yang benar? Artinya money can not buy happiness. Nah kita harus buktikan mana yang bisa kita terima. HO atau HA? nah langsung aja gue coret-coret dikit dulu di sini di sini ada yang namanya money atau duit Gitu ya money itu dalam artian kalau di ekonomi itu artinya aset dalam tanda kutip e, tanda dalam tanda kurung namanya aset kenapa gue bilang money itu aset karena di dalam ekonomi aset itu kan suatu e, yang dimiliki sama perusahaan gitu loh di A, bagian aktiva atau e, bagian kiri gitu kalau dari buku keuangan di dalamnya itu di dalam aset itu tuh ada banyak, gak cuma money ya Money itu biasanya disebut cash Nah selain cash, ada juga akun receivable atau piutang Akun payable atau utang gitu kan Satu piutang, satu utang Piutang tuh artinya kita diutangin sama orang Jadi kita dapat duit dari orang Ada piutang, ada utang, terus ada inventory, ada equipment, terus ada Wah banyak deh Pokoknya aset disitu banyak dan salah satunya adalah money Nah abis itu kita lawannya, kita tulis di sini ya Itu happiness atau kebahagiaan kebahagiaan merupakan suatu yang namanya emosi atau emotion. Aduh, kok gede nih. Emotion. Nah, emosi di sini adalah sesuatu perasaan yang kita rasakan saat melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu gitu loh. Nah, namanya adalah happiness atau kebahagiaan. Emosi di sini tuh gak cuma kebahagiaan ya Ada kesedihan, terus ada terkejut, terus ada Banyak deh pokoknya untuk emosi ini Marah dan segala macam. Nah pertanyaan selanjutnya adalah Setelah kita tulis money dan happiness ini Kita akan membuktikan dulu nih HO dan HA mana yang benar Coba HO misalnya Banyak orang yang bilang money can buy happiness Money memang bisa membeli happiness gitu ya Jadi seperti ini misalnya Semakin banyak lo punya duit Semakin juga banyak lo bahagianya gitu loh What the fuck is my error hingga? Ah, gini lah, semakin banyak duit, semakin banyak kebahagiaan yang lo bisa dapatkan Atau kebalikannya, semakin sedikit duit lo, lo semakin tidak bahagia Ini adalah HO ya, ini adalah sistem dari HO Pernyataannya artinya seperti ini Kalau misalnya HA, Money Cannot Buy Happiness Artinya mau seberapa banyak duit lo, lo gak akan ngerasain yang namanya happiness Semakin sedikit duit lu juga Lu juga gak tahu, Lu tidak ditentukan Happiness lu tidak ditentukan dari sini Happiness lu tidak ditentukan dari lu punya duit banyak ataupun sedikit Ini adalah HA Inilah yang gue percaya Happiness lu Yang lu punya Yang lu rasain Tidak ditentukan oleh money Itu yang gue percaya Nah di sini gua akan jelasin Kenapa gue percaya sama akan hal itu gitu loh Kenapa gue bisa lebih nerima HA dibanding HO Karena Ini gua akan jelasin Lebih detail di tanda panah ini ya jadi kalau tanda panah ini lebih dijelasin lagi jadinya seperti ini kenapa lu bisa bilang HO yaitu money can buy happiness karena bang saat lu punya duit lu bisa beli yang namanya barang bang atau nama lainnya komoditi atau consumer goods kalau bahasa inggrisnya ya gua anggap disini consumer goods dan service lah jadi ada jasa juga nggak cuman barang nah artinya kalau HO bang money bisa bikin lu beli komoditi dan setelah lu bisa beli komoditi lu akan merasakan kesenangan bang dari lu beli komoditi itu, jadi bisa dibilang semakin banyak duit lu semakin banyak di lu bisa beli barang semakin banyak happiness yang lu dapatkan. Gua tulis di sini komoditi itu barang atau jasa aja deh, misalnya ya, seperti ini gitu kan. Atau kebalikannya bang saat lu nggak punya duit, lu nggak bisa beli barang, artinya lu nggak bisa ngerasain yang namanya happiness bang. Seperti itu. Itu kalau HA. Masalahnya orang tuh lupa di sini, orang tuh lupa ngedetailin lagi soal komoditi tersebut gitu loh, di gua akan tulis lagi nih di sini. Nah setelah didetailin lagi komoditi barang atau jasa ini sebenarnya ada tiga macam primer, sekunder dan tersier. Bang apa itu maksudnya? Komoditi atau barang yang primer adalah sandang, pangan, papan, tempat makan, eh tempat makan, tempat kita tinggal, makan dan pakaian. Itu adalah e, kebutuhan paling fisiologis paling mendasar dari diri manusia manusia modern gitu ya. Tapi ada perdebatan di ahli juga yang mungkin di zaman sekarang tuh udah ditambah dua dari tiga tadi, ditambah dua jadi lima, yaitu pendidikan dan juga kesehatan. Mungkin itu udah di zaman modern yang lebih modern lagi sekarang, itu udah termasuk kebutuhan primer gitu ya. Cuman ya, oke okay lah. Nah, setelah itu sekunder saat kebutuhan primer lu yang tadi udah disebutin. Artinya sekunder nih apa bang? Sekunder adalah setelah 5 yang tadi itu tuh udah terpenuhi Misalnya contoh sekunder ya, lu udah bisa beli makan gitu kan Tapi lu mau makannya tuh yang lebih mewah lagi sedikit gitu loh Gak cuman makan doang yang asal kenyang gitu kan Biasanya gue makan di warteg, oke sekarang gue makan McD. Nah itu adalah kebutuhan sekunder lu, kenapa? Karena kebutuhan primer lu adalah makan Kebutuhan sekunder lu adalah makan McD. Gitu ya Bukan makan mcd itu Jadiin primer Bukan Itu bukan sesuatu yang primer Menurut gue Yang primer adalah Lu kenyang Lu makan dan lu kenyang Contoh lainnya adalah pakaian Pakaian lu biasanya beli di tanah abang Tapi lu uh, mau yang naik tingkat Misalnya gue mau H&M dong Atau Uniqlo misalnya Itu adalah sekunder Jadi barang-barang yang sebenarnya lu udah bisa penuhin Cuman lu naikin lagi levelnya Naikin lagi uh, biayanya untuk bisa didapatkan udah itu sebenarnya udah kebutuhan sekunder Nah kalau tersier lebih parah lagi Contoh lu udah makan Martek Lu udah makan uh, McD Gue mau makan di Sagara dong misalnya di Ancol tuh yang mahal banget misalnya Atau gue mau makan restoran yang namanya Kintan Buffet deh ratus ribu sekali makan misalnya Dibanding McD yang puluh ribu dibanding sama Warteg yang lima ribu sekali makan Itu menurut gue udah tersier barang-barang seperti itu atau jasa-jasa seperti itu tuh udah tersier Hal yang udah lu butuh-butuhin di primer, lo naikin ke sekunder, lo naikin lagi levelnya itu udah tersier Biasanya juga barang-barang luxury goods atau investasi itu ada di tersier. Contoh misalnya uh, tanah, terus misalnya mobil gitu loh. Kenapa gue bilang saya tersier? Karena primernya adalah lu butuh makan, sekundernya adalah lu butuh kerja untuk punya duit, dan akhirnya makan. Tersier adalah kendaraan yang lu pakai untuk bekerja. Tersier di sini bisa banyak, lu bisa jalan kaki, lu bisa uh, naik Gojek atau Grab, car, lu bisa naik bus, lu bisa naik mobil, lu bisa naik motor. Itu udah tersier. Menurut gue itu udah kebutuhan tersier nah dari penjelasan ini terus gimana bang maksudnya tetap aja dong kalau misalnya semua di uh, penuhi atau bahkan primer aja yang dipenuhi ya gue bisa happiness betul saat lo punya duit lo pasti per, uh, kebutuhan primer dulu dong yang lo penuhi makan sanam pangan apa segala macam terus habis itu lo bahagia gitu kan oke okay. tapi kalau semua udah selesai primer ini udah selesai lo tidak merasakan kebahagiaan lagi karena lo udah penuhi semuanya artinya lo udah pindah nih akhirnya lo pindah ke sekunder Gue mau naik makan lagi, terus apa segala macam yang tadi gue ceritain. Akhirnya lu ngerasain lagi bahagianya, terus habis itu udah selesai semua yang sekunder. Artinya lu pindah lagi nih, akhirnya nih ke tersier, terus lu penuhi lagi, terus akhirnya lu ngerasain happiness. Pertanyaan selanjutnya, abis tersier terpenuhi, lu mau ngapain, bang? Tapi emang gak ada, bang, secara uh, teoritikal uh, tersier itu gak ada lagi bawahnya. Oke, okay, artinya kalau misalnya gak ada lagi tersier di bawahnya, tersier itu gak ada, artinya... Primer, sekunder, dan tersier ini akan terus muncul sampai tidak terhingga. Dimana mana tersier mungkin yang secara spesifik, ya, yang gua akan sebut itu tidak akan ada ujungnya listnya. Terus, kapan bahagianya, loh? Di list ke berapa yang lu akan akhirnya bahagia sampai kapan gitu, loh? Karena lu akan ngerasain pemenuhan yang di list yang di sini, pemenuhan list yang di sini, misalnya ini tuh udah selesai dipenuhi, lu udah bahagia, Abis itu lu pengen lagi yang lain, lu pengen lagi yang lain, lu pengen yang lagi yang lain. lu kapan bahagianya? Lu kapan akhirnya ngerasain kebahagiaan absolut? Jadi money tidak akan pernah bisa untuk beli happiness dong. Tidak akan bisa ngerasain yang namanya happiness dong. Nggak gitu ya, bukan gitu dulu nih kesimpulannya. Sabar ya, ini cuman buat pikiran aja nih. Nah, inilah yang kenapa gue bisa beranggapan kalau list yang tidak terhingga ini gue tidak percaya akan pemenuhan ini semua akan bisa mendatangkan happiness. Gue tidak percayakan hal itu. Gue tidak percaya kalau kita semuanya ini penuhin tersier yang tidak terhingga. Ini, kita akan ngerasain kebahagiaan tidak, tidak, tidak, tidak. Kenapa gitu, Bang? Tapi lu kan butuh makan juga. Iya, benar. Gua akan butuh. Gua akan memenuhi kebutuhan primer gua. tapi bukan demi kebahagiaan, bukan. Tapi karena gue mau hidup gitu loh. Karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Lu gak usah ngerasain happiness pun. Emang lu butuh ini, cok? Lu butuh makan sekunder baru. Tersier, baru lah, cuman buat gue. Dibanding gue memenuhi sekunder maupun tersier Ada cara lain untuk merasakan yang namanya happiness gitu loh Dan akhirnya dimana gue gak butuh duit-duit banget untuk happiness Gue gak mau ada di loop yang kayak gini Gue gak mau dan gue tidak percaya akan Kebahagiaan ini adalah ini tuh semua harus dipenuhi Sampai tidak terhingga Akhirnya lo ngerasain happiness Enggak karena ya gak mungkin gitu ya Menurut gue gak mungkin Nah gue lebih setuju adalah Yes mani akan bisa mendapatkan lo Kebahagiaan saat lo memenuhi kebutuhan primer sekunder maupun tersier, tapi bisa juga enggak. Yang which is dimana artinya tidak selamanya money can buy happiness. Oleh karena itu, money memang tidak bisa beli happiness karena bukan yang di ya karena yang dibeli sama money itu bukan happinessnya, tapi komoditinya. Saat lo beli komoditinya di sana nanti ditentuin lagi apakah memang bisa menghasilkan happiness atau tidak. Seperti itu itulah kesimpulan gua yang terakhir yang di video TikTok tadi Dimana money hanya akan bisa membeli barang ataupun jasa yang lu anggap yang lu harap bisa mendatangkan happiness, which is bisa juga enggak gue akan kasih contoh lagi misalnya saat uh, kita nggak pakai komoditi untuk bisa mendatangkan happiness karena memang bisa nggak selamanya happiness itu tuh didatangkan dari saat kita tuh membeli barang aja belum tentu juga contohnya apa bang contohnya adalah saat lu uh, misalnya nih contoh ya ini gue cerita nih nggak usah ngeliat di sini deh gue cerita aja lu mau ngerasain happiness ada contoh misalnya anak kecil ada seorang anak kecil nih <laughs> gua gambarin anak kecilnya tenang nih ya Anak kecil ini tuh pengen main bola bersama anak-anak yang lain di sebelah sana ya Yaitu main bola ini misalnya di lapangan gitu kan Tapi dia gak bisa main bola Dia harus belajar dulu gimana cara main bola Dia gak diterima sama orang-orang ini karena ya gak bisa main bola Masa lu ngajak orang yang gak bisa main bola, main bola gitu kan Nah, oleh karena itu, anak ini belajar bermain bola. Bagaimana caranya dia harus punya yang namanya bola dulu? Dia beli, misalnya, dengan duit tadi gitu ya di kebutuhan sekunder. Misalnya, habis itu dia ngeliat di HP, dia YouTube, misalnya, gimana cara bisa main bola yang baik dan benar. Misalnya gitu kan, habis itu dia praktekin di sini dengan bola di tempat yang emang dia bisa praktekin, misalnya di halaman rumahnya, atau misalnya di lapangan, di apa namanya, di sekolahnya dia. Misalnya gitu kan, akhirnya dia bisa main bola dan akhirnya dia bisa bermain dengan sama teman-temannya dan akhirnya dia bisa merasakan kesenangan. Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil? Artinya, kesenangan yang dirasakan sama anak kecil anjing ini bukan duitnya tapi keberhasilan dia saat dia pengen sesuatu tapi didapatkan yaitu adalah bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Memang, Bang Emang lu butuh duit juga tetap bang. Lu bisa lu harus beli bolanya, lu harus bisa HP-nya, kuotanya, lu bisa sekolah dulu dan pakai lapangan untuk bisa belajar Betul. Tapi lu lupa akan hal ini. Cerita skenario nomor dua. Misalnya, dia udah punya bola, dia udah bisa ngelihat gimana cara main bola di YouTube, dia udah punya lapangan atau bahkan pelatih misalnya untuk ngajarin dia. Tapi dia nggak bisa main bola. Ujung-ujungnya dia tetap nggak bisa main bola senang gak? Punya duit loh Punya duit Buat bisa ngelakuin Yang tadi lo anggap bisa untuk dapatkan kebahagiaan Dia udah punya fasilitas Dia udah punya resourcenya tetap gak bisa main bola Seneng gak? Kagak Karena targetnya tidak tercapai Jadi yang bikin senang tuh duitnya apa targetnya yang tercapai nah, Itu kesimpulan gua Artinya kebahagiaan orang adalah bukan dari sebagaimana banyak duit lo Tidak tapi bagaimana kalau dia anak kecil Gue gambarin lagi yang baru Dia itu punya keinginan tercapai atau tidak Kalingan lagi anak kecilnya sorry Nah ini Kalau tidak tercapai dia tidak senang Kalau tercapai dia senang Untuk bisa mencapainya butuh duit Betul Tapi ada juga yang bisa digapai tidak perlu duit Ada juga Nah dia tidak senang kalau tidak tercapai Bukan karena tidak ada duit Gitu loh Itu intinya jadi dari cerita ini, menurut gue, happiness kesimpulannya adalah suatu emosi yang lo rasakan. Lo tidak bisa membeli emosi secara langsung ke pasar, artinya lo butuh komoditi ini yang tadi untuk lo bisa dapetin ke happiness. Tapi orang-orang kebanyakan setuju uh, terlalu mutlak. Uh, gue men lebih menyetujui kalau community tidak selamanya bisa memberikan memberikan lo kebahagiaan. Kalau community tidak bisa memberikan lo kebahagiaan, artinya money juga tidak selamanya bisa memberikan lo kebahagiaan. Jadi yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu apa? Cashnya banyak dan nggak bisa gue sebutin satu-satu. Karena salah satunya yang tadi gue ceritain, pencapaian dari si anak kecil ini, kalau tercapai ya bahagia. Kalau gak tercapai, ya gak bahagia, gak ada hubungannya sama mana Gitu loh contoh, misalnya oke okay deh, gue ganti contoh. Gue ganti contohnya kayak misalnya uh, ada gue hapus dulu deh ini anjing kebanyakan nih. Kayak gue gambar di bagian sebelah sini ya, abis ini ya. Contoh deh, misalnya contoh lain, ada anak uh, dewasa ya, udah menuju remaja menuju dewasa, mau kuliah, gak punya duit untuk masuk ke universitas yang dia pengenin. Gak bisa nih, karena gak ada duit misalnya mani itu tidak ada Jadi gak ada duit ke unif Oke okay. Karena dia gak dapet unif yang dia pengen Dia gak seneng Gitu Tapi kan unif gak cuma nyediain soal duit doang Ada beasiswa anjing Ada beasiswa Kalaupun unifnya gak dapet Ada jalan lain Misalnya dia kerja Gitu loh misalnya Atau apa gitu kan kadang kebahagiaan tanpa duit ini memang menghasilkan kita tuh jalur lain untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih absolut menurut gue yang lebih laik, naik lebih naik lagi levelnya gitu loh jadi jangan serta merta kalau nggak ada duit terus nggak bisa masuk univ itu adalah suatu kesedihan dan akhirnya lo menolak dan lo uh, statement gue lo tolak dan statement lo yang lo terima mani harusnya bisa beli happiness enggak gitu juga anjing happiness itu tuh terlalu kompleks kalau lu nggak dapat univ lu artinya lu sedih kan kalau ada jalan lain dan yang lebih baik artinya lu bahagia juga nggak pakai duit lagi malah dapat duit anjing kayak gitu loh Jangan sempit-sempit banget lah pikiran itu, lo Maksud gue, nah ini kenapa gue uh, sampai harus ngejelasin kayak gini? Karena gue sedih gitu ngelihat kalau misalnya ada komen-komen yang seperti itu. Bukan lu tuh, bukannya gak setuju? Lu tuh nggak ngerti gitu, loh. Beda sama nggak setuju. Kalau nggak setuju, artinya setelah gue ngejelasin kayak gini, Lu tetap ber uh, bersikukuh. Kalau sorry, bang, gue tetap bisa hanya bahagia dengan duit aja biar ya gak masalah buat gue anjing bukan urusan gue untuk uh, bikin lo apa namanya setuju sama gue bukan itu kewajiban yang gue rasakan adalah bikin orang yang nggak ngerti jadi ngerti gitu loh bukan setuju sama gue ya gak masalah lo artinya uh, artinya kebahagiaan lo didikte dengan duit kalau misalnya lo setuju sama yang ha artinya ke happiness lo itu sangat amat didikte mungkin hampir 100% atau tinggi gitu ya kemungkinannya untuk merasakan happiness dari yang namanya duit cuman percaya sama gue dan lu kalau misalnya nanti suatu saat ngerasain apa yang gua rasain atau yang gue pikirin dimana artinya mani mau sebanyak apapun lu nggak punya lu punya duit tak terhingga pun lu bisa merasakan lu bisa tidak merasakan sorry lu bisa merasakan kesedihan dan lu bisa merasakan uh, tidak adanya happiness walaupun duit lu tuh infinitif percaya sama gue Kucis ini juga sebenarnya nggak mungkin duit infinity itu bikin inflasi Dan itu wajar bikin gak seneng aja. Jadi ya itu sih kesimpulan dari hari ini ya Yang gue percayain yaitu adalah HA bukan HO Money cannot buy happiness karena penjelasan gue itu tadi Happiness tidak selamanya didikte dari duit buat gue Karena sih banyak hal-hal yang lebih penting atau hal-hal yang lebih bisa membuat gue bahagia dibanding hanya dengan punya duit ataupun tidak dan kalaupun gue punya duit dan akhirnya gue bisa beli komoditi itu tuh bukan duitnya yang gue senengin oh gue akhirnya punya duit nih bisa banyak nih, bisa beli barang bukan, bukan tapi keberhasilan gua saat gue punya barang itu Misalnya Atau misalnya gue ngerasain Kayak misalnya gue beli rokok nih Yang gue senangin dari ngerokok bukan karena gue punya duit Gue ngerasain kebahagiaan dari ngerokok tuh bukan karena gue bisa punya duit untuk rokoknya Bukan karena gue ngerokok Ngerti gak lo? Gue bisa ngerokok ini tanpa duit deh. Ya itu gue minta orang anjing. Gampang kan gitu maksud gue Nah ya itu contoh tolo lah Contoh yang baik adalah sebenarnya yang tadi tuh Yang anak kecil dan anak uh, yang masuk universitas ini ya Tapi kesimpulannya seperti itu Gue harap lo mengerti apa yang gue maksud Ya akhirnya sekian dulu sih paling untuk uh, diptok kali ini gitu ya Gua udah gak ada yang mau gue omongin lagi untuk Ken <laughs> money by happiness Ini adalah konten dimana gue ngerasa butuh dan perlu aja untuk gue lakuin Karena dari tia ya, tiktok itu lagi Gue harapin orang yang tiktok itu nonton gue punya ini sih konten anjing Ya mudah-mudahan bisa gue hapus sedikit-sedikit uh, Ini susah juga ya ini harus di delete dan bikin baru kayaknya Oke kalau gitu sampai gue bisa menghapus ini semua, Memang memuji sebenarnya nggak perlu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk memberikan gue ide ataupun masukan-masukan, saran mengenai topik di blog apalagi yang harus kita bahas. Ya langsung aja komen di bawah ataupun uh, DM di Instagram gue yaitu Wirmansyah. Jangan lupa di follow juga ya karena di situ nanti akan ada banyak berita terbaru soal konten gue. Oke okay, kalau gitu gue Wierman, pamit undur diri dulu, keep rocking headbanging, exclaim forever, jangan lupa beli SK69 oh, SK official, karena lagi 999, 999, 999. Oke okay, thank you, bye bye.